Halo sahabat zodiak 48, kembali lagi berjumpa saya di channel ini. Di video ini kita akan bahas tentang ramalan zodiak liburan di bulan November tahun 2020. Namun buat kamu yang baru gabung, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya agar tidak ketinggalan video ramalan berikutnya.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 Karir, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang libra di bulan November tahun 2020. Untuk singkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan seorang libra di bulan November. Selanjutnya kartu keuangan seorang libra di bulan November tahun 2020. Selanjutnya kartu karir pekerjaan seorang libra di bulan November tahun 2020. Selanjutnya kartu hubungan asmara seorang libra di bulan November tahun 2020.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 memanfaatkan tenaga orang lain untuk mencegah dan mengantisipasi kesehatan akan menurun di bulan November tahun 2020 dengan tidak porsis ataupun tidak memaksakan diri di dalam bekerja dan di sini menggambarkan kesehatan seorang Libra di bulan November tahun 2020 tidak akan mengalami gangguan apa-apa namun di sini di satu sisi seorang Libra mencoba meminta bantuan kepada orang terdekat untuk melakukan pekerjaan yang ia geluti pekerjaan yang ia kerjakan sehari-hari dan pekerjaan ya. yang sangat berarti kepada dirinya sehingga di sini Libra akan terbantu dengan seseorang tersebut yang berdampak positif kepada kesehatannya di bulan November tahun 2020 dan untuk support energinya adalah King of Swords secara umum King of Swords itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya dan dalam kategori ini adalah seorang yang lebih tua dari libra sendiri jadi di sini menggambarkan kesehatan seorang libra di bulan November tidak akan mengalami gangguan apa-apa karena seorang libra mampu melihat situasi dan kondisi dan meminta bantuan kepada seseorang untuk mengerjakan pekerjaannya yang dimana akan berdampak positif kepada kesehatannya dan di sini King of Swords menandakan seseorang tersebut adalah seseorang yang lebih tua dari seorang libra yang diminta minta bantuan untuk mengerjakan pekerjaan seorang Libra sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah The Food secara umumnya The Food itu diartikan awal mula permulaan proses ataupun sedang berlangsung dan disini juga bisa dikategorikan seseorang yang ingin memulai sesuatu yang baru di dalam kehidupannya untuk memperbaiki kehidupan jadi jika kartu The kita gabungkan dengan kartu kesehatan seorang libra di sini menggambarkan seorang libra kesehatannya tidak akan terganggu dikarenakan seorang libra mencoba memulai untuk meminta bantuan dimana yang ia minta bantuan itu adalah seseorang yang lebih tua dari seorang libra bisa saja keluarga, sanak saudara ataupun rekan kerja dan sahabatnya dan untuk kartu keuangan seorang libra di bulan November adalah two open tackle ataupun dua koin Secara umum, tuak pentakl itu diartikan zona nyaman, zona stabil, dan ingin mengambil satu langkah untuk keluar dari zona nyaman dan mendapatkan keuangan yang lebih bagus lagi. Jadi, di sini menggambarkan keuangan seorang libra di bulan November tahun 2020 itu tidak mengalami penurunan, dan di sini keuangannya sedang berada di dalam zona nyaman ataupun zona stabil. Namun, di satu sisi, di sini seorang libra telah berpikiran untuk mengambil satu langkah, agar keluar dari zona nyaman tersebut dan memperjuangkan serta mendapatkan ruangan yang lebih bagus lagi di bulan November di mana seorang Libra akan melakukan suatu usaha yang merupakan usaha sampingan ataupun yang merupakan suatu usaha yang dapat menunjang ataupun mendatangkan income kepada seorang Libra di bulan November tahun 2020 yang berdampak positif kepada keuangannya dan untuk support energinya adalah Fates of One secara umumnya page of one itu diartikan seorang anak jadi di sini menggambarkan keuangan seorang libra di bulan November tahun 2020 itu sedang berada di dalam zona nyaman zona stabil dan libra sedang melakukan suatu usaha untuk keluar dari zona nyaman tersebut untuk memperjuangkan keuangan yang lebih meningkat di bulan November tahun 2020 dan di sini seorang libra mendapatkan doa dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak libra ataupun anak saudara libra sendiri dan jika kartu 20 kita gabungkan dengan keuangan seorang libra di sini menggambarkan keuangan seorang libra tidak akan mengalami gangguan apa apa berada di dalam zona nyaman, zona stabil dan di sini 20 menggambarkan seorang libra ingin memulai suatu usaha yang dimana mana usaha tersebut memungkinkan kepada seorang libra keuangannya meningkat di bulan November tahun 2020 atas doa dan dukungan dari seorang anak yang merupakan anak libra ataupun anak saudara libra sendiri. Dan untuk kartu kaki pekerjaan seorang libra adalah six of one ataupun enam tongkat. Secara umum six of one itu diartikan pencapaian kemenangan, peningkatan ataupun hasil yang maksimal ia dapatkan atas usaha yang selama ini ia geluti dengan cara disiplin dan bersungguh-sungguh. Jadi di sini menggambarkan seorang libra karenanya akan meningkat di bulan November tahun 2020. Dan di sini jika seorang libra berada dalam suatu dunia perkantoran, ia akan direkomendasikan untuk menaiki jabatan. Dan di sini juga bisa dikategorikan seorang libra memiliki suatu usaha yang di mana usaha tersebut ia dirikan atas jerih payahnya yang bertujuan untuk mendapatkan keuangan yang lebih bagus dan meningkatkan kehidupan serta keuangan. Di bulan November tahun 2020 yang dimana di sini seorang lebar mendapatkan masukan-masukan dan mendapatkan motivasi dari keluarga serta pasangan seorang dewa sendiri, dan untuk kartu support energinya adalah King of One. Secara mungkin, King of One itu diartikan seseorang yang sudah dewasa ataupun yang sudah matang pikirannya. Dan dalam kategorinya adalah seseorang yang lebih tua dari di perasaan diri. Jadi di sini menggambarkan seorang libra mendapatkan pencapaian karir dan pekerjaan di bulan November. Dan di sini juga dikategorikan seorang libra akan memiliki usaha sendiri di bulan November, yang dimana seorang libra akan menjadi owner ataupun pemilik di dalam suatu usaha tersebut yang bertujuan untuk meningkatkan keuangan seorang libra. Dan di sini seorang libra mendapatkan masukan dan motivasi dari seorang orang ku libra sendiri ataupun dari seorang rekan kerja yang sudah berhasil terlebih dahulu dari seorang libra. Dan the Pool di sini menggambarkan seorang libra akan memulai suatu usaha yang dimana usaha tersebut merupakan usaha libra sendiri yang dibangun atas jerih payahnya. Dan disini motivasi ia dapatkan dari sebuah keluarga yang bertujuan untuk meningkatkan keuangan dan meningkatkan kehidupan di bulan November tahun 2020. Dan untuk kehubungan asmara seorang lima di bulan November adalah Two of Cup ataupun Dua Piala. Secara umum, Two of cup itu diartikan bertemu pasangan dan memiliki komitmen. Dan jika seseorang yang sudah berpasangan di sini menggambarkan juga ataupun dapat dikategorikan akan memiliki suatu rencana hidup kedepannya dan memiliki suatu rancangan di mana untuk mendapatkan keluarga yang bahagia dan mendapatkan keturunan yang bahagia dan di sini juga menggambarkan kepada seorang militer yang single akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen untuk kejenjang yang lebih serius dan kejenjang pernikahan. Jadi di sini menggambarkan dua kategori. Jika Libra yang single, ia akan mendapatkan pasangan di bulan November dan memiliki komitmen untuk kejenjang yang lebih serius Ataupun ke jenjang pernikahan yang dimana disini seorang Libra meyakinkan pasangan dengan karir dan keuangan yang ia miliki Dan jika seorang Libra yang sudah berpasangan, ia akan memupuk dan memiliki suatu ancang-ancang untuk mendapatkan keluarga yang harmonis dan keluarga yang bahagia di bulan November tahun 2020, di mana di sini seorang libra dan pasangan akan bekerja sama dan saling mendukung untuk meningkatkan kehidupan di dalam hubungan asmara di bulan November tahun 2020 dan support energi yang libra dapatkan adalah Page of Pentacle. Secara umum Page of Pentacle itu diartikan seorang anak. Jadi di sini menggambarkan untuk seorang libra yang single ia akan bertemu pasangan dan memiliki komitmen yang dimana untuk bertujuan hubungan yang lebih serius demi mendapatkan keturunan yaitu seorang anak dan jika libra yang sudah berpasangan ataupun yang sudah berumah tangga di sini menggambarkan seorang libra dan pasangan akan memiliki ancang, -ancang bagaimana kehidupan kedepannya untuk meningkatkan kehidupan yang merupakan kehidupan anak libra bersama pasangan di bulan November tahun 2020 dan jika kartu dapur kita gabungkan dengan hubungan asmara di sini, menggambarkan seorang Libra akan memulai hubungan asmara dengan pasangan yang ada dan mencoba hubungan yang baru di bulan November di dalam kategori keseriusan demi mendapatkan suatu hubungan yang harmonis dan mendapatkan keturunan. Dan jika yang sudah berkeluarga, seorang Libra akan memulai suatu ancang-ancang yang dimana bertujuan untuk mendapatkan kebahagiaan serta meningkatkan kehidupan di bulan November tahun 2020 bersama seorang pasangan. Dan untung angka keberuntungan seorang Libra di sini adalah 8, 82, 28, 83 dan 30. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang ramalan zodiak Libra di bulan November tahun 2020. Semoga bermanfaat. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan wassalam.